Hey! Mau memberi tanggapan untuk film yang tadi ditonton, atau mau bertanya? Nah, uh, saya sangat bangga ya, uh, sebagai penonton ya Ibu ya, yeah. di sini tidak sia sialah banyak kerjaan di rumah, Ibu tinggalkan untuk hadir di sini. Wah, Jadi, ya. Luar biasa. <laughs> Jadi, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi, apalagi kemasan film ini dikemas, dengan berbentuk dari mulai judulnya aja juga ee, lebih ke bahasa sastra pisan gitu, jangan jadi lebih ke daerah pisan gitu e, mungkin karena emang satu nu jadi cangkupan inputannya ya <ginal> Enak apa -apa. Enak ya jadi landasannya kan karena mungkin film ini untuk dilombakan di bahasa daerahnya ya? masalahnya ya. okay. Uh, yang jadi mungkin lebih ke saran bagi saya dari bahasanya aja mungkin dari mungkin dari bahasa sundanya gitu uh, lebih mendalogi kalau uh, dari perperajeman bagus apalagi bahasa yang dipakai bahasa sundanya teh bahasa yang pisang gitu untuk ke Bandung ke untuk Kasih jadi benar-benar pure iman, iya nuansa di putra daerah. <SILENCIO> Sangat excited Apalagi itu mengangkat ee, Menjaga unsur dari Pangan kita Yaitu Sawan Dan saya turun mengapresiasi Buat seluruh kru pemain di SMK Ponti ini tepuk tangan Teman pemain ini asli Putra dari SMK Ponti Hebat ini Ini calon-calon bibit Dan untuk para guru Para guru SMK Ponti wajib mengapresiasi <coughs> kepada putra putri SMK Ponti ini. Terima kasih. Dia beliau bilang, nyejongan tak punukur hejo dan punukarai joge orang pasti lama hejo. Logikanya seperti ini. Dengan apa ya harga sawah yang sekarang kalau dijual itu bisa sampai ratusan juta. Dari ratusan juta itu akan habis. Uang ratusan juta itu akan habis. Uh, mau saat itu habis ataupun beberapa hari kemudian akan habis, tapi beda dengan kita menginvestasikan tanah kita menjadi uh, apa ya sumber kehidupan, sumber kehidupan dijaga uh, dari situ bukan hanya kita sehari tak mendapatkan kebahagiaan uang begitu banyak, tapi anak cucu kita bisa menikmati, menikmati udara segar, menikmati hasil pangan yang melimpah dan kita tidak akan berkesusahan dengan apa ya. Kalau mau jadi penyair, ya sering-sering sakit kaki. Ya. Saya sangat respect dengan kalian yang masih muda. Uh, bisa mengembangkan potensi-potensi kalian dari banyaknya anak-anak muda yang mungkin saat ini udah banyak perilaku yang nyimpang. Uh, respect para katanya buat kalian hebatlah. Tidak terlalu murah deh tiketnya Ya ini murah banget Kita minum gak bisa geter tadi minumnya bayar Luar biasa ya Khususnya untuk film yang tadi ditampilkan Ada 3 film ya Semuanya uh, sangat ibu apresiasi Semuanya bagus Luar biasa kreasi dari anak-anak SMK Negeri Satu Luragung Ibu harap kedepannya lebih baik lagi karena kompeten kalian itu sangat uh, luar biasa ada di kalian semua dan mudah-mudahan uh, untuk kedepannya acara ini pun akan lebih meriah lagi dengan tiket yang sangat murah ya Ibu berharap semua masyarakat sekitar Luragung mungkin di luar juga bisa partisipasi di dalamnya Dan kedepannya para pemain, aktor, aktris, tim shoot, editor, dan semua kru film ini Bisa lebih semangat lagi untuk menghasilkan film-film yang lebih baik lagi saya sangat dari ketiga film ini, apalagi filmnya kan mengambil semuanya dari bahasa daerah Bahasa Sunda. Saya sangat uh, mungkin terlebihnya apresiasi banget kalau ngelihat dari penayangan filmnya atau dari visual seni visualnya, memang sudah tidak diragukan lagi bahwa Bonti adalah uh, bisa dikatakan bisa berbandingan dengan film-film yang lain. Cuman kata tarikan di sini yang jadi sangat antusias bagi saya yaitu e, bahasa daerah yaitu dalam seni dan dari, dari film fiksinya terutamanya gitu. Apalagi dari film fiksi juga mengambil beberapa alumni dari pendidikan bahasa sastra daerah. Termasuk para wis, jika kebetulan alumni dari STKIP juga. Uh, acaranya luar biasa, penontonnya sangat antusias Uh, keren, kisan saya sangat suka dan senang sekali film-film produksi Bondi. Karena ada beberapa isu yang di, uh, ditampilkan uh, terkait kalau kalan, ya, uh, utama terutama dari tang ini, lalu saya juga, lalu di dokumenter juga, ya, uh, selain menggunakan. Uh, bahasa daerah bahasa Sunda uh, yang merupakan dari pemertahanan bahasa melalui media visual isu-isunya sangat menarik <tuh> salah satunya uh, terkait Sri bagaimana uh, film Sri mengangkat uh, uh, apa uh, terkait desa wisata bagaimana menjadi desa yang maju tidak melulu uh, dalam bentuk pembangunan pembangunan uh, dalam bentuk fisik tapi bagaimana caranya desa bisa mengelola itu dengan baik